Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Selamat jumpa lagi dengan saya studioku 71 Channel Gado-gado teman-temannya Nah kita akan membahas uh, Ibu kota ya Karena ibu kota menurut berita Yang gencar itu akan dipindahnya teman-teman nah, ini sudah saya dapatkan calon ya calon batas-batas wilayah ibu kota negara kita yang baru itu teman-teman di sebelah selatan itu berbatasan dengan kecamatan panajam kabupaten panajam pasir utara teluk balikpapan itu teman-temannya ini nah, coba kita copy kecamatan panajam kabupaten panajam pasir utara kita cari saja di kotak pencarian Google Ads nah, oke okay. kita klik lalu set dan nah, tampil nah tampil teman-teman tampil ini batas selatan ya teman-teman ini batas selatan di sini teman-teman nah, kita tandai ya kita ingat-ingat aja ya teman-teman ya <tuh> kita ingat-ingat aja nah, di sini tadi batas selatan dan kita buka lagi informasi sekarang batas barat yaitu kecamatan Luwakulu, Kabupaten Kutai, Kartanegara kita copy aja ya teman ya kita copy nah, kemudian seperti cara tadi kita biskan kita biskan atau kita pastekan nah, di set Google ad <coughs> tampil teman-teman nah ini ini batas baratnya nah, batas barat batas bagian barat jadi dari ini ini dari sini ya ini tadi batas selatan sampai ke sini nah itu itu berarti batas barat batas barat teman-teman nah ini saya tunjuk-tunjuk itu berarti batas barat oke sekarang kita cari Batas utara berbatasan dengan Kecamatan Noakulu juga. Berarti Noakulu ini luas ya, Kecamatan Noakulu luas. Berarti calon batas bagian barat ibu kota dan calon batas bagian utara ibu kota. Oke. Okay. Nih, coba kita cari yang bagian utara yang selain kecamatan Loakulu apa itu ya kecamatan sangah sanga coba kita kita cari kecamatan Sangah-Sangah kita kopi ya teman-teman kita copy caranya kecamatan sanga, sanga buatan buatin kota Kertanegara lalu kita ini sudah kita close aja kita piskan ke pencarian google ad oke klik set nah, ini tergantung jaringan ini lama jadi teman teman sebagaimana pemberitaan yang gencar di televisi bahwa ibu kota negara kita akan dipindah ke Kalimantan Timur. Nah itu tampil teman-teman, nah, kecamatan Sanglah-Sanglah. Nah di sini, di sini. di bagian utara itu berbatasan dengan kecamatan Sanglah-Sanglah dan kecamatan yang tadi ya lupa ya. <tuh> itu teman-teman. Nah itu tampil. Kemudian bagian timur itu berbatasan langsung dengan Selat karimata. Itu selat Karimata berarti laut antara Bulu Kalimantan dengan eh selat, nah, selat Karimata dan selat Banyak. Kok lupa-lupa ingat ya. teman-teman yang -teman. jelas laut, bagian itu laut. teman-teman <tuh> inilah calon letak eh selat Makassar. <tuh> ya maklumlah bukan ahli <coughs> geografi ya di bagian teman itu Selat Makassar itu teman-teman yaitu laut antara Gunung Kalimantan dengan Pulau Sulawesi berarti disinilah tidak tahu apakah di tengah-tengah antara Balikpapan dan Samarinda, ataukah lebih mendekat ke sama tidak tahu jelas Bukit Soeharto itu teman-teman Bukit Soeharto kita coba kita zoom lagi seperti apa kalau kita zoom itu nah, itu yang gunung-gunung ini ini penampakan dari jalur jalannya bukannya putih-putih itu yang lebar-lebar di sungai itu teman-teman <tuh tuh> dan kuning-kuning ini jalan penampakan Google yang merupakan road atau jalan itu teman-teman baik kita zoom pelan-pelan <tuh tuh> ini kita ada di atas sama rendah Tarzamarinda sungai apa ya Sungai Mahakam ya teman-teman ya ndak salah sungai Mahakam itu, itu sungai Mahakam ternyata bagian hilir itu terpecah-pecah terpecah-pecah kemana-mana itu bagian hilirnya <tip> itu <tip> sangat ramai ya teman-teman ibu kota mau di ibu kota negara kita mau dipindah ke sini ada yang pro ada yang kontra tapi yang jelas DPR sudah ketok balung oke okay. <tip> nah, dan, -dan benar-benar oke okay. nah ini ternyata ternyata kita zoom yang kuning tadi nah ini ternyata uh, jalan tol ya jalan tol ini yang sebelah ini jalan tol Balikpapan Samarinda coba kita ikuti teman-teman nah, ini ini jalur jalan tol bal, e, balik baban sama rendana kalau kita checklist roh kita hilangkan nah, kenapa masih hutan ya teman-teman ya <gak -2> <gak -2> masih hutan ya kalau sebelah sini sudah ada ya jalannya nah ini ada ini ada ini, ini ada teman-teman ini jalan tol uh, Samarinda balik Baban balik papan samarindah nah kan kita hilangkan ini ada uh, checklist road entah, tampilan google earth kita checklist kita hilangkan ada berarti waktu di foto oleh google earth itu jalan itu sudah ada entah sudah bagus entah sebenarnya entah masih pembangunan nah, tidak tahu teman-teman nah, seperti itulah kalau kita zoom lebih besar itu kain tambahnya kabur nah ini road kita ceklis, nah itu seperti itu tampilannya seperti itu ini kita samarinda teman-teman ya kita samarinda tuh Wah, bagus jalurnya jalannya itu yang kuning-kuning itu jalan besar itu teman-teman kalau yang butuh kecil-kecil itu jalan ya jalan kota lah <tuh> bukan jalur besar itu mungkin jalan-jalan di antar-antar daerah dalam kota nah, kita kembali telusuri karena menurut informasi memang calon ibu kota itu dekat sangat dekat dengan akses jalan tol e, Balikpapan Samarinda, teman-teman. <tuh> nah, kembali ke yang hari tadi, yang pro ada yang kontra, tapi yang jelas DPR sudah ketok pantu ketok palu menyetujui. Mudah-mudahan nanti betul-betul terwujud dan membuat. Negara ini makin maju, makin makmur, makin ya yang miskin-miskin itu makin makin menipis lah, makin mengecil deh, temen -temen, ya nah, teman-temannya. Atau kemiskinan benar-benar walaupun tidak bisa dihilangkan karena hidup di dunia ini nggak ya, mungkin semua kaya tidak mungkin, tapi paling tidak bisa ditekan. Gitu angka kemiskinannya itu angka kemiskinan normal tidak angka kemiskinan yang rentan Nah, kita telusuri teman-teman pelan-pelan karena di disini juga kurang bagus nah, begini ya caranya teman-teman ya cara yang sekali lagi saya sudah 3-4 kali ya mengajak teman-teman menelusuri daerah-daerah itu menggunakan tampilan google ads nah, karena hal ini cara yang murah meriah ini, nah, ini kita kecilkan lagi artinya jauh nah, jauh tinggi ya dari ketinggian mungkin 30.000 kaki ini mungkin teman-teman nah kita besarkan sedikit nah itu nah ini yang jalan 90 derajat ini, ini kita di papan teman-teman kita dibalik papan itu waduh terlalu cepat ini, ini ya kelak klik kelak klik ya <tik> maklum jaringannya ini tuh teman-teman nah ibu kotanya dan diberi nama apa? Hmm, Nusantara ya teman-teman ya jadi calon ibu Kota kita nanti lalu sudah jadi diberi nama kota ibu kota nusantara atau kota nusantara dan menurut informasi pula daerah sini ini tengah-tengah ya tengah-tengah Sabang sampai Marauke itu kalau diukur menurut beberapa beberapa informasi itu di sini itu tengah-tengahnya sehingga orang dari Aceh atau orang dari Irian apabila mau ke ibu kota itu Jauhnya sama itu tuh teman-teman alasan pertama itu nah alasan yang lainnya tidak tahu di masalah politik nah, tidak mau nah, bicara soal politik saya hanya meng, apa, mengajak teman-teman mereview ya mereview calon ibu kota kita melalui Google Ad itu nanti letaknya di Bukit Suwarto, letak aksesnya dekat jalan tol Balikpapan Samarinda ada di dua kecamatan dan batas-batasnya seperti yang kita kita telusuri tadi teman-teman. Nah, itu letak persisnya saya sendiri tidak tahu, tapi seperti itulah batas-batasnya. itu teman-teman. Karena sudah diketuk Lalu oke disetujui ya Mudah-mudahan nanti benar-benar terwujud nah, Membawa manfaat yang luar biasa Tidak membawa kesengsaraan ya, Tapi malah membawa manfaat <tuh> Bisa membuat negara kita Makin maju Nah ini pointer saya ini Ini dekat Dekat jalan akses Tol Balik papan sama rendah itu, itu teman-teman. Eh, daerah ini tidak tahu ya ini apakah pasang surut atau bukan saya tidak tahu. Ketinggian eh, MDPL-nya itu berapa juga saya tidak tahu yang jelas bagian timur itu selat Makassar, teman-teman dan dihiasi dengan hilir sungai Mahakam yang mungkin sangat indah, sehingga nanti bisa menarik, memacu uh, bariwisata di daerah sekitar. Itu baik coba kita telusuri lagi kita menuju Samarinda ya kita menuju Samarinda ya teman-teman nah, seperti inilah kota Samarinda nah tampil ya tampil ya teman-teman nah ternyata jika bagi teman-teman yang sudah kesenam mungkin tahu Nah, seperti inilah kota Samarinda Kalau saya belum pernah teman-teman ke Samarinda Nah ternyata sampai sini ya Tol eh, Balikpapan Samarinda itu arahnya ke sini Ke pusat kota Samarinda dan di sini terlihat sungai apa? Mahakam ya teman-teman sungai -teman. Mahakam ya <coughs> coba kita hilangkan checklist rot nah ini tampilan asli teman-teman tampilkan kita zoom tadi kita hilangkan dan cakresnya sekarang kita tampilkan lagi kita zoom oh. Seperti ini bentuknya Itu ya Kita hilangkan checklist road ah, Kita tampilkan hilangkan Ternyata sudah ada benar-benar sudah ada jalannya Ya kita telusuri ke menuju selatan terus Ini menuju selatan <tuh>, teman -teman. ini termasuk Kalimantan Timur ya teman-teman. Uh, Balikbayan, lagi kali Kalimantan Timur ya. Nah ini kita hilangkan checklistnya, kita hilangkan. Uh, nah kita pasang lagi. Oh pas sini berarti jalurnya jalur tolnya ke situ, uh, ke sini. alaran tol Get. Nah, balaran target hmm, di situ ya, terus ke sini kita hilangkan caknesnya. Ternyata nah, ada benar-benar ada tahunnya ya. Sudah ada tarunya di situ. Nah, tidak tahu nih daerah mana yang sebenarnya masih dekat sama rendah terus kita telusuri, ini namanya juga belok ke teman-teman nah kita ceris lagi mengarahnya ke sini sini. balik papan sama rendah nanti tidak tahu teman-teman ya kapan dibodret oleh Google Ad apakah tahun 2022 atau 2021 saya tidak tahu nah ini seperti inilah ke, ke Google Ad, kita inangkan checklistnya sampai sini nah Oh ada ada kita lagi Oke okay, geser selatan kita geser selatan terus nah ini daerah mana teman-teman ya hmm, darah mana, ini daerah mana sudah keluar dari Samarinda ya kita sudah keluar dari kota Samarinda tidak tahu ini daerah mana karena sekali cukup ramai mudah-mudahan ini nanti banyak dikunjungi wisata nah alamnya juga seperti indah nah, terus kita terusin ah belok belok teman-teman belok belok ke selatan belok ke selatan nah. belok ke selatan hati kemiran sama ah di sini ini ada terowongan ya teman-teman ternyata -teman. ada terowongan Oke okay, kita hilangkan, cakres rot kita pasang lagi nah, sudah ada ya Nah, ini belak lah ke, uh, ke selatan nah, dikit lurus lagi ke selatan nah kita geser lagi ke selatan terus ke selatan teman-teman ya. kita agak lama-lama sedikit tidak apa-apa ya karena ini calon ibu bapa negara kita nah, kita harus mengenalnya mengenal daerah sekelilingnya beberapa tahun nanti kita bisa ke sana dan bisa punya tanah di sana <laughs> nah, itu itu daerah perkebunan teman-teman daerah perkebunan nah ini daerah perkebunan sepertinya tidak tahu sawit atau kelapa atau apa sepertinya daerah perkebunan ini teman-teman Sini ya, ini daerah kefonan teman-teman. Iya, nah, terus kesenangan kita hilangkan cek besoknya. Benar-benar ada, benar-benar ada jalannya. Udah jadi, ini dampaknya masih hutan. Nah, kita besarkan benar-benar sudah ada jalannya entah bagus entah jelek jalan tolnya tempatnya sudah sudah ada jalan tol Itu, entah masih tanah merah entah sudah cor bagus tidak tahu tapi betul itulah terus kita geser teman-teman geser keselatan nah berhenti ya teman-teman ya kita pasang checklist kita checklist ada kita checklist ada arahnya agak belok ke barat daya tapi checklist kita hilangkan kok hilang kok contohnya hilang jadi sekali lagi saya tidak tahu ini kapan dipotong apakah dua tahun yang lalu apakah tahun 21 puluh satu tidak tahu dan kenyataannya seperti ini. Nah, ketika cek mes dipasang ada tapi kalau cek mesnya rot hilang pada ada ini hilang jadinya. <tuh> saya tidak tahu teman-teman nanti saya bicara lebih jauh dikira mengintervensi pemerintah tidak kita kita hanya ingin tahu seperti apa nah, sekeliling atau calon letak ibu kota negara kita nah namanya terus kesalahan ke barat daya ya nah, ke barat daya ya kita hilangkan checklistnya hilang lagi <laughs> Itu. saya tertawa bukan berarti apa ya menghina atau apa tidak <tuh> tapi seneng seneng ibu di sini seneng ya tidak banjir ibu kotanya mudah-mudahan deras sini tidak banjir itu ya, teman-teman sehingga wibawa ibu kota itu benar-benar paling -benar tidak sembilan dipandang berwibawa. Kalau banjir terus kan wibawanya kan berkurang teman-temannya. Nah, ya kita kaji sedikit, kita jawabkan sedikit <tuh> terus. Nah, nah lihat sendiri teman-teman ya lihat sendiri. Ini enggak tahu dari ketinggian berapa, apa 3000 kaki, apa 10000 kaki, enggak tahu. Nah itu, nah itu jalur papan sama rendah. Nah, Jalan tol jalur papan sama rendah. Ini terus menuju barat daya ya teman-teman. Oke, nah kita kecilkan lagi biar jelas. Nah, terus jauh lebih tinggi kita menunjukkan hmm, jarak berapa nih teman-temannya hmm, berapa itu jaraknya mungkin sekitar ini 2 mil ini 2 mil teman -teman, 2 mil berapa jarak 2 mil dari angkasa hmm, jarak 11 mil Tulisan area KM 36 tol Balikpapan sama rendah Iya, nah ini sampai di sini sudah hampir masuk kota Balikpapan. Oh, sungguh indah itu ya, meliuk-liuk, <tuh> meliuk-liuk jalannya. Terus kita geser ke selatan. Tadi nah, barat daya ini belok ke selatan. Ini sudah hampir deketin teman-teman ya. Nah, di sini banyak banyak tanah kosong teman-teman. Siapa tahu teman-teman bisa ke sana beli tanah. ada, ada saya teman-teman dikasih rezeki bisa beli tanah di sini. Karena sebentar lagi ramai jalannya berkota mungkin mahal di sini ya <susuk> ah, itu mahal sekarang itu mungkin agaknya melambung karena ada jalan tol ada ibu kota negara nah, ini ini jalan yang dari Balikpapan ya ini sudah dekat Balikpapan ceklis kita hilangkan seperti itu <tuh> entah masih tahap pembangunan entah malah sudah ada atau bodohnya yang terlambat Ya, nggak tahu teman-teman nggak tahu yang Jelas ikut seneng lah karena nggak banjir itu aja <tuh> mudah-mudahan bermanfaat untuk generasi muda generasi penerus kita itu, untuk rakyat Indonesia nah itu harapnya kita hilangkan jalannya hilang kita nah, mudah-mudahan botonya aja ini botonya saja yang apa yang lama gitu <tuh> nah, ini asli sudah ada itu teman-teman itu ada tulisan pangkalan LPG 3 kg ini <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> ini kita kembali ke meliuk-liuk yang indah tadi namun jarak lebih tinggi lagi sekitar 24 mil itu teman-teman baik teman-teman, nah, seperti inilah sekali lagi caranya review, memperhatikan, menjelajahi suatu daerah secara geografis dengan cara murah meriah melalui aplikasi tampilan Google Earth. Jadi sebelum kita ke sana, tidak kita sudah punya uh, modal. Sudah punya modal. Oh, ini jalan ini, ini jalan ini gitu. Kalau nanti kita ke sana, ternyata benar-benar ada, berarti Google Earthnya bisa dipercaya, gitu kan, teman-teman. Kalau tidak ada, berarti Google tuh itu. Uh, ya bisa dipercaya gitu ya <tuh> ini dari jarak 46 mil dari udara teman-teman tadi yang paling ini sepertinya menuju barat daya Jalan -mian. ini ini bil belok ya teman-teman ya belok belok dengan tidak lurus benar ya, itu tidak jalanan tonya belok belok itu itu ada pasar ada nah, satu dan macam-macam ini -macam. hmm. teman-teman hai nah, Kita hilangkan hai hai hai hai hai hai kecilkan biar hai ya nah, seperti inilah ternyata daerah calon letak ibu kota kita itu teman-teman nah, kemungkinan besar di sini teman-teman kalau kita memperhatikan batas-batasnya tadi entah di bagian sini entah di bagian lebih utara lagi saya tidak tahu Oke teman-teman terima kasih mudah-mudahan teman-teman eh, sudah bisa mendapatkan gambaran calon ibu kota negara kita yang diberi nama oleh Bapak Presiden nama kotanya itu Nusantara Nusantara oh Nusantara gitu teman-teman baik teman-teman terima kasih silakan teman-teman merayu sendiri dengan Google Ad ini cara yang mudah dan yang gampang dan murah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.